Assalamualaikum sahabat, ikutin aku yuk bertemu dengan anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ternyata sudah hadir nih sahabat, masya Allah senang sekali rasanya bertemu anak-anak yatim Di antaranya di Kelurahan Awirarangan, Kuningan, Jawa Barat dalam rangka memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Geraha yatim dan dua mengadakan santunan untuk seribu anak yatim. Tidak hanya di Kuningan saja, namun di semua unit asrama seperti Cirebon, Surabaya, Jakarta, Bekasi, dan Kalimantan Selatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang lelaki mengadu pada Rasulullah tentang hatinya yang keras. Maka Rasulullah bersabda. Berilah makanan kepada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Hadis riwayat Imam Ahmad. Masya Allah. Ternyata dengan kita berbuat baik serta menyantuni anak yatim dapat membuat hati kita lunak dan tengkrang. Alhamdulillah saya ditemukan sama Yayasan Geraha Yatim. Saya merasa sangat terbantu sama bantuan ini, alhamdulillah sama saya berterima kasih kepada ibrahah yati, terima kasih, terima kasih banget. saya ucapkan terima kasih, harapannya ya semoga kebaikan para donatur semua bisa digantikan oleh allah swt eh uh, dan kegiatan ini bisa berlanjut untuk tahun-tahun selanjutnya. Saya Romi Idris dari Alerangan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan. Dalam hal ini atas nama pemerintah dan masyarakat daerah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. kepada Grey yatim, fiatu, dan wapak. Alhamdulillah, sampai hari ini, sampai detik ini, pihak Grey gerai, gerai yatin dan wapak melakukan kebaikan untuk masyarakat Kelurahan Awirangan dalam hal ini untuk yatim, fiatu, dan wapak. Kami sudah tidak bisa menghitung berapa kali kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan Awirangan. Untuk itu, kami terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan yang baik dan mulia ini untuk Gerahyati. Mudah-mudahan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barangkali itu satu moto, salah satu moto dari Grey, bahwa Khairunnas, anak ya sebaik-baiknya manusia bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah barangkali itu yang dilaksanakan oleh Grey gerai, gerai yatim, dan wapak kebaikan untuk masyarakat kelurahan Awirangan. Bahkan yang saya tahu kegiatan tersebut bukan hanya untuk masyarakat kelurahan Awirangan, masyarakat di luar Awirangan pun merasakan kebaikan yang dilaksanakan oleh gerai yatim dan wapak yang berada di kelurahan Awirangan. Tentu kami mengharapkan kerjasama yang baik ini tidak putus hanya sampai di sini. Harapan kami mudah-mudahan terus terus berlanjut mendebar kebaikan di masyarakat Awirangan dan di tempat-tempat yang lainnya. Tentu kami atas nama pemerintah dan masyarakat Awirangan berdoa kepada Allah SWT mudah-mudahan gerai yatim dan duapak, Tetap mendapatkan perlindungan dari Allah SWT Dalam segala kegiatan dimudahkan dan dilancarkan Alhamdulillah dengan adanya santunan ini Semoga semakin banyak penerimaan manfaat Yang terbantu untuk kebutuhan sehari-harinya Mari dukung terus program kebaikan bersama kami Melalui sedekah terbaik sahabat Insya Allah amalan kita hari ini di dunia akan membawa kita kepada surganya di akhirat nanti Amin